Harga emas terpantau stagnan untuk antam dan cetakan UBS di Pegadaian hari ini, Senin, 12 Desember 2022. Adapun harga emas termurah untuk cetakan UBS 24 karat dihargai Rp 534.000. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram adalah Rp 573.000. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di pegadaian masih stagnan Rp 534.000. Harga 1 gram emas antam 24 karat di pegadaian hari ini Rp 1.042.000. Sementara itu harga emas 24 karat UBS di pegadaian berada di Rp rupiah. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.976.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.909.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.894.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.766.000. Sekian harga emas untuk tanggal 12 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.